Ajaran tentang khilafah Tapi tidak ada di dalam Islam itu Ajaran tentang sistem khilafah Dan Pak Mahpoh tidak ahli di bidang itu Mungkin tidak pernah masuk pesantren Mungkin tidak pernah masuk pesantren Saya ini anak pesantren Saya ini anak pesantren Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang Tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar Kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa. Tidak dianggap ada pengaruh. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada, menurut Islam saya ikut dan saya akan mengkampanye. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Saudara Mahfud MD juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada kami untuk mendatangi lembaga DPR RI dan MPR RI karena lembaga-lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk menampung aspirasi dan mempertimbangkan apakah proposal Khilafah yang kami berulang kali sampaikan kepada publik secara terbuka mengenai konsepsi bagaimana negara Islam jadi negara khilafah yang merupakan kelanjutan negara dari negara yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar Radlawan dan Khalifah Khalifah selanjutnya dapat didiskusikan lebih lanjut, pertimbangkan, dikaji lebih mendalam dan dapat diambil kesimpulan untuk mengambil solusi bagi sengkarut problematika berbangsa juga sengkarut problematika bernegara yang selama ini. Makin luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Yang saya muliakan Untuk rekomendasi yang pertama Kami sampaikan Bahwa koalisi, persaudaraan Dan advokasi umat KPAU Bersama Segenap, tokoh, ulama Dan advokat Jabodetabek Benar-benar akan memperhatikan Mempertimbangkan dan akan menindaklanjuti saran dan rekomendasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk mendatangi ormas-ormas Islam dalam rangka mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Yang tentu saja ini adalah bagian dari kewajiban dari seluruh umat Islam tanpa memandang latar belakang latar belakang ormas dan organisasinya. Dan ide khilafah itu sudah lama diperjuangkan dan selalu tidak menjadi kesepakatan, gitu. Karena yang lebih bisa diterima itu pancasila tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah sebenarnya. Karena syariah itu apa sih? Kalau saya saya katakan begini, <tuh> kalau Indonesia bersyariah itu atau pancasila bersyariah itu. Itu sebenarnya berlebihan istilah itu Karena sebenarnya kita ini Sudah bisa hidup bersyariah Tanpa menyebut kata bersyariah Bersyariah itu apa sih Bersyariah itu intinya tauhid, Bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Kuasa. Nah tauhid itu kan menurunkan aturan-aturan Hidup, nah misalnya Anda harus berbuat adil syariah kan anda harus menegakkan demokrasi dengan baik, musyawarah dengan baik. Anda harus punya pemimpin yang jujur, itu kan syariah. Anda harus menegakkan hukum, itu syariah. Anda harus toleran, itu syariah. Jadi kata kata Indonesia bersyariah itu sebenarnya sudah ada. Kita harus toleran, Iya kan? Kan itu syariah. Kita harus eh, apa namanya adil. Kita harus mengentaskan orang miskin. Dari kelemahannya itu syariah. Jadi kita ini sudah bersyariah, sehingga menurut saya kata Pancasila bersyariah, kata Indonesia bersyariah itu sebenarnya ibarat orang memasang plang menjual ikan di pasar ikan, tahu? Ini pasar ikan, semua lalu ditulis di sini. Saya menjual ikan itu, padahal itu memang sudah pasar ikan. Untuk apa ditambah-tambahkan lagi? Nah, oleh sebab itu. Penting itu di, di apa namanya Difahami Bahwa tanpa MBLL kita Sudah harus bersyariah hidup ini Dan sudah bersyariah artinya Harus menegakkan Hukum dengan adil harus demokratis Harus jujur, harus mengutamakan Kepentingan rakyat, itu semua syariah Ya kan nah, Itu yang uh, Perlu ditekankan Karena begini lah, sekarang ini kan banyak orang lagu mabut mabuti Pasti kamu orang islam, kalau tidak pakai khilafah kamu masuk neraka nah orang yang baru belajar islam takut eh, saya ini islam, kok tidak ikut khilafah gitu nah ngerti bahwa khilafah itu hanya bahasa Arab bahasa Indonesia khilafah itu pemerintahan sehingga kalau pemerintahan Indonesia itu di bahasa Arab kan saya sudah khilafah bahasa Arab khilafah Indonesia Al khilafah itu al, -in, al, -khilafah itu al indonesia itu khilafah Indonesia, bahasa Arab saja gitu pemerintahan gitu sehingga orang yang tidak tahu kadang-kala -kadang orang baru mendengar itu ajaran itu lalu menjadi radikal harus ganti nih kita dosa gitu bahkan kalau nulis di medsos nulis bahasa dengan huruf-huruf Arab itu salah semua tulisannya karena dia baru belajar uh, uh, tamat membaca huruf Arab tiga jam lalu dia nulis misalnya kalimat tauhid kalian itu salah semua tulisannya karena dia baru belajar lalu kudu teriak-teriak silaffah nya tuh di medsos nulis dalil geliru gitu padahal kita ini Khilafah itu ya artinya ikut jalan Tuhan perintah Tuhan tentang kejujuran yang toleran tidak harus formal simbolis Islam tidak harus mau formal simbolis Islam boleh tetapi tidak harus sama tidak harusnya dengan yang lain lain nah terus yang dipakai yang mana yang dipakai itu yang disepakati nah kita sudah menyepakati dari keseluruhan pilihan yang sama sama tidak harus itu nih yang disepakati Pancasila sebagai dasar ideologi Negara kita Nah begini Saya ingin mengatakan Agak pelan-pelan Biar tak keliru Adakah Ajaran Islam tentang khilafah Ajaran Islam tentang khilafah Itu ada Sebagai prinsip bahwa setiap manusia Punya pemerintahan Tetapi Sistem khilafah yang harus dibangun Itu tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis Tidak ada Bahwa Ajaran berkhilafah itu ada ya dalam Al-Quran Tidak ada kata khilafah tapi ada kata khulaif khilafah khalifah yang memimpin khilafah Ada kata sultan Itu adalah pemerintahan Ada kata al mulk Kulillahumma malikul mulq. Ada kata bilad Alladhi lam yuhlak misluha fil bilad ada kata balat, wahadal baladil amin. Ini semua negara yang dipimpin oleh khalifah pemerintah. Dan pemerintahan yang itu adalah khilafah namanya. Jadi adanya khilafah itu adalah fitrah. Tapi sistem khilafah itu tidak ada yang baku. Artinya apa? Sistem khilafah itu adalah ranah pilihan masyarakat untuk melaksanakan bahwa negara itu harus ada nah pilihan masyarakatnya beda-beda sehingga tidak ada sistem yang baku coba Anda mau khilafah kayak apa saya tanya nih teman-teman yang menjuarkan khilafah khilafah itu sistemnya seperti apa sih tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu ini nih yang baca ini yang mendengarkan ini. kalau ada yang tahu sistem khilafah menurut Al-Quran dan Hadis itu seperti apa tidak ada yang tahu karena memang ada taruhlah mau neru apa oh, sistem khilafah itu ada seperti zaman Nabi Muhammad gak pernah ada sesudah Nabi Muhammad khilafah seperti Nabi Muhammad iya kan Nabi Muhammad itu khilafahnya negaranya legislatif, eksekutif, yudikatif Nabi sendiri iya kan apakah sekarang dilarang kita mengadakan lembaga legislatif gak dilarang kan mau niru Nabi siapa yang buat aturan-aturan suwahyu sudah tidak ada maka ketika perlu aturan-aturan karena perkembangan baru kan perlu ada legislasi siapa legislasinya Nabi tidak mengatur harus pemilu kan Nabi tidak mengatur juga harus tidak pemilu Maka di dalam praktek kemudian muncul Namanya Darul Nadwa Apa itu? Lembaga perwakilan dalam praktek Tapi ada yang menganut Darul Fatwa Tidak pakai perwakilan tapi Fatwa Ulama Itu sama boleh Ada yang memilih khilafah bentuknya Parlementer ya kan? Seperti Pakistan Malaysia Tapi ada yang bentuknya khilafah itu Kerajaan monarki seperti Arab Saudi ada yang memilih bentuk republik seperti Maroko, Libya, Tunisia, Mesir. Itu semua kan khilafah. Kalau diurai satu-satu khilafah sekarang hari ini ada 57 macam dan semuanya mengaku inilah cara menterjemahkan ajaran Islam. Kalau ditanya mana yang benar, benar semua. Coba kalau Anda mengatakan, "Pak, yang benar ini yang Arab Saudi." Siapa yang menjamin benar? Orang Iran marah salah itu katanya. Orang Libya beda, orang Indonesia beda, Indonesia beda bukan Arab Saudi Atau kita mengatakan yang benar khilafah itu Indonesia, orang Arab Saudi marah, orang sana marah Oleh sebab itu tergantung kebutuhan masing-masing dan sama-sama sah Nah Indonesia ini sudah menjadi pilihan yang saya juga berdasar ijtihadnya para ulama Sesudah berjuang memendirikan negara Indonesia berdasar Islam lalu sesudah realitas terjadi E, apa namanya pembahasan tidak semua sesuatu disepakati lah. Nah ini yang disebut kesepakatan dalam agama disebut neofa konrelido neofa konrelido itu apa dalam ilmu politik namanya modus sufendi modus sufendi itu apa artinya janji suci yang harus ditaati oleh seluruh rakyat.